Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat dari Berlian School. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita hari ini membaca "Fawatihu Suwar" pada Surat Al-A'raf. <tik> Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sod Kitabun uzila ilaika Falayakun Fisod rika harajun min di di mukminin. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan cara membaca fawaidusuar pada surat Al-Araf? Silahkan dipraktekkan bersama ayah bunda ya kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Saudara ini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.